Oke, Cici cicik-cicik lagi bersama Free Spin ini kita akan review game Sweet Bonanza Kita komo modal 76.000. 78.000 kita akan mencoba mencari info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor Sweet Bonanza hari ini Kita juga akan mencari pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Sweet Bonanza ini ya, seluruh Ini langsung gasken aja kita main anaknya main di bet berapa ini, Bos? Ah, nak berapa ya bos hmm, yang hmm, ccc, pikir-pikir dulu enaknya main di bed 2400 gas kali ya. Double change aktif kita langsung gasken aja. Di 50 PG. Eh 50 dur bos. Nah, yang bertanya kita main di mana? Kita main di Retro Slot bosku. Situ sloter gajotor solid sampai rojak dunia akhir. Di sini wedi berapa pun pasti di beruntung bosku. Dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan event menarik buat kalian semua ya selur, apa itu eventnya event bonus new member khusus slot depo 100.000 bonus 50.000 seluruh jadi jika kalian depo 100.000 otomatis saldo kalian jadi 150.000 dan untuk oh, caranya juga sangat-sangat mudah celur kalian tinggal daftar dengan referral kita yang ada di pin komen terus setelah server kalian depokan dulu 100.000 setelah saldo depona masuk kalian tinggal daf, anu apa Japri di live chat aja untuk klaim bonus new member khusus slotnya, seluruh sangat-sangat mudah untuk cara klaimnya dan ingat ya seluruh Event ini hanya berlaku jika kalian menggunakan referral kita, dan jika kalian tidak menggunakan referral kita, otomatis event akan hangus, loh, jadi selalu tambahkan pakai referral kita jika ingin klaim bonusnya, slot ya, ya. langsung langsung ken aja untuk link gacornya. Saya sematkan di pin komen, di pin komen juga tersedia link komunitas grup. Daily, hey, di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor. Sudut bonus hari ini, bola slot. Eh, bocoran slot gacor hari ini, bocoran slot hari ini, bocoran slot gacor sudut bonus hari ini. RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor sweet bonus hari ini. ya, karena cuma di sana kita selalu berbagi info slot gacor hari ini, khususnya info slot gacor sweet hari ini. Maka dari itu, di Bantura Mega Group biar kalian selalu tahu info slot gacor hari ini, khususnya info slot gacor all sweet berasal yo yo ayo naikin naikin naikin saldo dong udah Aduh mana mana mana menurut kasih dong Aduh yuk semangat Aduh kasih kasih kasih lanjut jbjb manismu wuk lima skater lima lolipot besok ya kita lihat dan saksikan bersama apakah meledak-meledak mantap kita lihat dan saksikan bersama yuk kasih dong bus. Kasih dong, yuk mantap nih pisang masih jadi, yuk semangka dua lagi turun uru manggis dulu ternyata semangka anjing, nggak mau lumayan layam empat ribu kali 16 lumayan tujuh ya. hai dong lagi nggak semangka jadi yuk jeli biru boleh, nih hmm. anggur dulu jeli biru, aduh jeli biru ton anggung jeli biru uh oh, mantap delapan lagi dong. Hmm lumayan 8.000 kali 24 nih, lumayan 198.000 itu aduh aduh aduh sempak sempa, pertama ya surya, di 2400 yuk lagi dong semangat kok aduh lumayan ayo dong mana sih Hmm, lumayan tiga ratus ribuan layar slur ya, aduh lumayan kita kalah deh. Wih, ini kita langsung gas naik petajak di empat ribu delapan ratus ya. kita lagi kepengen kepengen JP JP mantap dong. mana mana nih mana mana mana, -mana nih macam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 bocoran seluruh -bocor gacor hari ini khususnya bocoran seluruh -bocor gacor sweet bonanta hari ini ya bosku yolah kelasin aja yuk dibantu like comment subscribe-nya share-share ke temen-temen kalian juga boleh biar semakin ramai biar saya lebih semangat lagi berbagi info slot gacor hari ini khususnya info slot gacor sweet bonanta hari ini ya bosku berjudul game nih bos nih kita belum ada tanda-tanda dekat siempat lawan pop nih Oke, kita coba dua-dua nih satu lagi dong anjing kamu ayrong kasih kasih kasih lah cbcb manis nih hmm. dua, dua, dua dua dua terus Hidung, kasih dong. Mana tuh pesan pecahan yang mantap gitu? Hmm, semoga jadi pisang kasih dong. Hmm. Hmm, kita di 50 ku belum dapat kita coba di 30 manual saja ya seluruh ya manual-manual spin biasanya pembawa profit-profit mantap di mana yang aduh mana-mana aduh mana nanti -mana? Mana, mana tuh oke ternyata tuh. cukup aduh mana gede kecam pecahan yang mantap cukup Anjir, banget pengaturan anjir, anjir, anjir, enggak ada, enggak ada, belum dikasih. Coba banyak, uangnya banyak, belum dikasih. Hai, hai, hai, yuk lagi dong. Aduh hai, pinggang hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, hai, menaruh ini nih ini, ini kasih dong saya dong uh mantap nih atas apel sih harusnya jadi biru buluh nih nih nih ah pas masuk nah, akhirnya dapat twistin di pem 4800 ya seluruh kita lihat dan saksikan bersama apakah bisa meledak meledak mantap cuy, kasih lah ini sih aduh ya. lagi dong lumayan 6000 kali 31 lumayan 200 an ya seluruh awal yang bagus ya seluruh yuk lagi dong hmm, aduh mana mana mana mantap yuk perkaliannya anjing gak ada tuh aduh uh, yuk semangat aduh dilipping aduh dudududududu krispinnya nih yuk Jilip ram rantai enjuk cuma dapat 270 an anjing kita gas bui aja apa ya kita gas bui aja Pak ya nanti-nanti-nanti kita coba-coba-coba-coba coba puter putar dulu Aduh kita coba di 50 turbo ya seluruh ya semoga di itu ada frismin yang agak-agak berisi kita coba berburu frismin dulu ya seluruh ya jangan bui-buih-buih bui, bui, bui, terus ngasik masalahnya kalau bola boy bola boy itu terlalu mudah kita coba cari free spinnya ya sore ingat kita pemain pemain pemain pemain modal receh pemain pemburu profit jadi selalu utamakan berburu free spin dong nggak kayak online konten lain yang cuma bisa boy boy saja kita langsung gaskan boy di 4800 ribu lah yuk semoga meledak meledak mantap yuk kasih dong kasih kasih lah jbjb -jb manis yuk kali 10 lewat pecahin dulu mantap yuk anggur Aduh pisang nih waduh lumayan nih perkaliannya lagi dong ah lumayan lah ya 12.000 kali 15 lumayan 190.000 ya seluruh awal yang bagus masih sisa tiga kali eh tujuh kali spin lagi yuk enam kali lagi pecahin dulu bangke bangke pecahin dulu dong mantap yuk pisang kasih mantap hmm, manggis manggis atau anggur huruf lumayannya tinggal perkaliannya anjing cuma kali 8 juh, lumayan layak 151.000 lagi dong Aduh semangat jadi setoruh empat tuh anjing-anjing anjing-anjing malah dikasih dikasih 454 lim, lollipop di dalam Brisbane juh yuk, semangat sekali lagi yuk hmm nyuruh ping nanggung banget tuh lumayan lah ya 15.000 kali 10 lumayan 150.000 masih kita masih dikasih tambahan lagi tuh petainya mantap dong petainya mantap dong mana mana mana mana mana mana mana mana, mana. Uduh uh, perkaliannya mana cuk perkaliannya mana cuk anggur sekalian huru apel-apel boleh kali ya, tuh. lumayan 18.000 tapi skor kaliannya balon bakal yang itu kecil-kecil tuh, kecil -kecil tuh. Ada yang nyampe 25 gitu loh sekali pecah 25an mantap gitu loh udah yuk magis mantap magis suje liping buat akhirnya pecah juga tapi lumayan lah ya dua puluh kali 21 lumayan tak ratus ribuannya seluruh ya ini baru profit profit mantap nih seluruh kita dikasih satu juta lebih nih bisa kali satu setengah atau dua juta lebihin lah udah lumayan nih jeli pinggung udah lumayan anggur dong lagi dong perkaliannya dong lumayan masih pecah perkaliannya lagi hasilnya kali doang pecahnya udah mantap perkaliannya ya yang udah Gak banget gitu lo lagi lo selor lo, walaupun udah jepjep -jep mantap sih kita sebenarnya. Ini Jelly Ping, lumayan berkaliannya ya, mengesahkan banget. Lumayan lah ya lo satu tiga juta kita langsung gaskan wd kan saja karena kesempatan wd sudah terbuka luas kita manfaatkan sebaik baiknya sempatan wd-nya ya seluruh ingat saya belum bermain jika ingin bermain langsung gesekan aja di retro slot pastinya ya seluruh situ slot terjatuh terselit solusi retro dunia air saya spin pamit undur diri bye bye seluruh